Mm hmm. Sobat-sobat Maria, umat beriman, dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di kota Blinyu. Blinyu ini berada di wilayah utara, Pulau Bangka. Anda yang pernah ke Pulau Bangka, pasti sudah mengenal kawasan ini. Di Blinyu ini ada sebuah paroki. Paroki namanya... Santa Maria Perawan Tak Bernoda yang sekarang dikepalai oleh pastor parokinya Romo Indrajati. Dia adalah seorang pastor proyek di Pangkal Pinang. Sobat-sobat Maria yang terkasih, saat ini kami memperkenalkan sebuah buah Maria yang terkenal di Kusupan Pangalpinang ini. Anda melihat ke sana. Buah Maria ini namanya Maria Pelindung Segala Bangka. Bagaimana sejarahnya, lalu apa saja keunikannya akan kami jelaskan dalam virtual tour kali ini. Selamat menyaksikan tayangan kami berikut ini. Mariam at Kristum, Safir Gina. Salam untuk kita semua. para umat beriman dimanapun Anda berada. Saat ini kami ingin memperkenalkan sebuah gua Maria yang paling terkenal di Kuskupan Pangkal Minang ini. Nama gua Maria ini seperti saudara-saudaraku. Yang baik bisa melihat ini. Bunda Maria pelindung segala bangsa. Di hadapan Bunda Maria ini yang datang bukan saja orang Katolik. Tetapi wanita berjilbab pun datang ke sini. Pria berkopiah pun datang berdoa di sini. Sungguh-sungguhnya Maria menjadi pelindung segala bangsa, siapapun agamanya, apapun sukunya. Kalau kita kembali berbicara soal sejarah Bunda Maria, segala pelindung, segala bangsa di Bliñum ini, sebagai tanda gereja yang berkembang dan iman yang hidup, sebenarnya umat. Baroki Brinyu bersama Pastor Lambek S.S.D.C memiliki kerinduan dan harapan membangun Gua Maria sejak tahun 1988. Kemudian pada tahun 1993, Pastor Pandongen S.S.D.C datang untuk mengadikan Pastor Lambek sebagai pastor paroki, juga berusaha menindaklanjuti kerinduan itu, harapan itu. Dan ketika itu mereka ingin membangun sebuah Gua Maria yang sederhana saja. Tetapi pada saat kehadiran pastor Marcel Arnold Mef, saat itu dia menjadi pastor paroki, di Blenyu maka pada tanggal 20 Mei 2006 melalui keluarga bapak Bruno Budi yakin akhirnya didapatkan lokasi untuk membangun gua Maria pelindung segala bangsa ini gua Maria ini berada di sebuah bukitan. Lokasi ini tanah ini adalah milik sebuah keluarga Tionghoa. Pada tanggal 23 Agustus 1996 terbentuklah sebuah panitia untuk pembangunan Gua Maria ini. Kita melihat di sini bahwa Gua Bunda Pelindung Segala Bangsa Pelindung ini diberkati pada hari Rabu. 8 Desember 1999 oleh Yang Mulia Uskup Pinang waktu itu, Monsinyur Kilarius Moanurat SVD. Anda melihat tulisan buah ini, bentuknya seperti buah-buah asli yang Anda pernah Hai ketika patung Bunda Maria yang kita lihat sekarang ini belum memiliki gua patung itu diletakkan sementara di atas sebuah batu yang cukup tinggi ketika itu namun pada tanggal 21 Maret 1998 Pengerjaan Gua Maria dihentikan karena krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia ini. Hanya saja kena berkat iman dan kegigihan umat, akhirnya penge pengerjaan Gua Maria ini dilanjutkan kembali pada tanggal 4 April 1999. Bunda Maria, patungnya maksudnya, diletakkan pada tanggal 20 Oktober 99 di tempatnya yang sekarang ini. Lihatlah mengapa disebut Bunda segala bangsa, dia berdiri di atas. Peta dunia Ada terlihat itu Peta dunia Bunda Maria berdiri Diletakkan di atas Itu Buah Maria pelindung segala bangsa Seperti yang saya katakan tadi Diberkati Oleh Monsignor Hilarius anorak pada tanggal 8 Desember 1999. Gua Maria pelindung segala bangsa ini adalah Gua Maria Kelima yang ada di pusupan Panghabinang ini. Tetapi dalam catatan kami, komsos pusupan Panghabinang, Gua Maria ini adalah ikon Gua Maria di seluruh kusupan ini kusupan kami kusupan pangkabinang ini sering disebut dengan kusupan seribu pulau menyebar sampai ke pulau Natuna dan juga pulau-pulau kecil lain di wilayah Dabo Singket dan pulauan Lingga setidaknya Hal ini pernah diungkapkan oleh tujuan Duta Besar Patikan Monsinyur Renzo Pratini pada tahun 2003 silam dia juga mengunjungi gua ini. Selain sebagai tempat siara umat beriman Gua Maria ini juga adalah tempat atau ikon wisata di provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama di Kabupaten Bangka Induk. Ini Gua Maria ini menjadi ikon wisata religius di Kabupaten Bangka Induk ini. Dan supaya saudara-saudara umat -saudara beriman di tempat lain ketahui bahwa Buah Maria ini berada di paroki Santa Maria Perawan Tak Bernoda atau Santa Maria Imakulata Dari Bandara Depati Amir Pangkal Binang Kita ke tempat ini, ke Buah Maria ini Bindung segala bangsa ini Kita menempuh jarak kurang lebih 80 km lebih. Tetapi umat beriman yang terkasih, Anda tidak perlu takut dengan jarak yang sedemikian itu. Karena di sinilah di sini tidak ditemukan kemacetan seperti di kota lain. Jalan jalannya bagus. Tidak ada kemacetan di jalan anda bisa menempuh jalan dari Darabih Batu Amir, Panggabinang, sampai ke sini bisa satu setengah jam. Umat beriman, dimanapun Anda berada, nah, bisa melihat tempat ini. Sebuah konstruksi yang menyerupai batu, batu alam. Di tempat inilah, orang akan meletakkan lilin untuk berdoa kepada bunda segala bangsa mereka datang untuk memohon rezeki mereka datang juga untuk memohon perlindungan dalam hari-hari hidup mereka mereka juga memasang lilin di tempat ini untuk memohon supaya mereka bisa menemukan pertobatan dari saudara-saudara mereka. Ada cerita bahwa Katekumen akhirnya bisa mempertobatkan suaminya hanya karena berdoa kepada Bunda Maria. Ada kisah bahwa yang sudah dituturkan oleh pastor Baroki di sini romo Indrajati bercerita bahwa seorang kategori seorang menjadi kategori karena ia bermimpi untuk menemui sosok seorang wanita yang berpakaian putih. Dan akhirnya, dia dengan sendirinya datang berdoa di sini, pada saat itu dia belum menjadi ketukmen dan akhirnya setelah berdoa, dia tergerak hatinya menjadi ketukmen dan dia pula lah yang mengajak suaminya yang tidak pernah ke gereja lagi untuk datang ke kuda ini setelah berdoa di bunda ini dan suaminya akhirnya menjadi orang yang sangat rajin ke gereja, di paroki Bunda Maria Trawanta bernoda Kita nah, menuju ke altar yang ada di dua Bunda Maria pelindung Segala Baksana. Pada tahun 2005 yang lalu, sepanjang tahun itu, dari 8 Desember 2005 sampai dengan Delapan Desember dua ribu setiap hari ada perayaan Ekaristi di tempat ini. Dan sampai hari ini pun kelompok siara yang datang ke sini akan merayakan Ekaristi dengan inilah angkarnya di Gua Bunda Maria Lindung Segala Bangsa. Anda bisa melihat unikan gua ini. Mungkin tidak. Mungkin Anda belum pernah menemukan dua sehingga ini di tempat manapun Inilah dua Maria pelindung segala bangsa Inilah ikon pelindung segala bangsa bunda Maria diletakkan di atas sebuah bangunan batu dengan gambar peta dunia memberikan sebuah simbol yang sungguh sakral bahwa ia melindungi siapapun dari bangsa manapun mereka yang berdoa melaluinya, mereka akan juga mendapatkan rahmat dari Tuhan yang penuh dengan kasih dan kebaikan itu dan salah satu keunikan Bunda Maria segala bangsa di Brinyu ini oleh masyarakat setempat disebut sebagai Bunda Maria Mo Tian Liang. ini bahasa Ke, bahasa tionghoa setempat di Brinyu ini ketika mereka memikirkan secara konkret dan mencari tempat untuk membangun gua Maria saat itu sebuah warga yang bermurah hati menyumbangkan lahan perbukitan ini untuk supaya menjadi tempat bagi Bunda Maria pelindung segala bangsa sosok warga itu bernama Bapak Bruno Budiakin. Menurut orang-orang tua di Blinyu, para sesepuh atau umat-umat senior di kota Blinyu ini, bukit yang dijadikan Gua Maria Bunda Pelindung Segala Bangsa ini adalah bukit yang disebut tadi, Mo Tian Lian, yang dalam bahasa Tionghoa berarti bukit menggapai langit. Dari bukit ini orang mencapai langit. Doa selalu menghubung ke atas. Doa doa orang sederhana selalu menghubung ke langit yang tinggi. Satu keyakinan yang kita sering temukan dalam uh, perjanjian lama. Mount Tianliang ini merupakan perbukitan yang strategis yang dipenuhi dengan Pohon-pohon hijau yang luar biasa rindangnya. Lihat di bawah ada pohon beringin di sebelah kanan kami. Memang perbukitan ini terasa sejuk dan rindang. Begitu strategis karena dipenuhi dengan pepohonan hijau yang alami Ada sebuah kejadian sebelum Terbangunnya Gua, Maria, Bunda, pelindung segala bangsa ini Ketika itu Pastor Marcel Arnold net, Bermimpi tentang hal tertentu Dia dalam mimpinya dia mendapatkan pesan dari keturunan yang memiliki Bukit Mautian liang ini, berpesan agar mau jika berkeinginan membangun buah Maria, haruslah menggali hingga menemukan tiga buah batu. Dua batu merupakan konfigurasi posisi orang yang sedang berdoa. Nah, umat beriman bisa melihat ada batu. Lalu, batu yang berikut adalah batu yang menyerupai atas. Posisi patung hendaknya diletakkan menghadap dua batu yang merupakan konfigurasi posisi tangan yang sedang berdoa itu. Mempunyai salah satu keunikan yang mulai diperlihatkan kepada para pesiara sejak November 2000, tahun 2000 adalah membangun jalan salib seperti yang saudara-saudara umat beriman lihat ini. Ini adalah perhentian pertama Yesus dihukum mati. Adalah sampai 14 perhentian melewati jalan setapak yang sekarang sudah dibangun dengan kombrok yang tahan apa ya lumut. Ya, jadi anda tidak perlu takut untuk berjalan salib. Saat ini anda melihat bahwa kami sedang cuaca kami di sini sedang tidak bersahabat sedang ada gerimis kecil di sekitar kami, tapi kami melewati jalan setapak, jalan salib menuju 14 perhentian ini dengan begitu yakin, karena Yesus sudah berkorban untuk kita sehingga kita harus berdevosi dengan jalan salib, sehingga kita bisa menyatu dengan penderitaan Kristus. Dan itu... Ada satu korelasi teologis yang tidak bisa dibantah lagi. Maria hanyalah penghentara rahmat. Kita mendapatkan keselamatan melalui Yesus. Sehingga kalau kita berdoa rosario, tetapi kita menolak salib, kita tidak mau menderita seperti Yesus, rasanya sesuatu yang ada lompatan. Lompatan yang berakar dari keinginan atau budaya Islam yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari saudara-saudara. Jadi ini jalan salib, jalan yang sungguh perlekatku ah terlihat jalan yang berlumut tetapi membuat kita akan tertantang untuk melewati 14 perhentian itu. sampai di ini kita mulai menanjak saudara ya ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa gua Maria kami ini berada di perbukitan dengan dikelilingi hutan-hutan yang masih alami nah, Anda melihat ini perjalanan salib di sini jalan salib ini perhentian kedua Yesus menanggu salib ya Anda lihat sendiri begitu hitamnya lumut memang saat ini hujan sampah memang belum dibersihkan tetapi di sini ada petugas yang membersihkan itu perintian ketiga perjalanan makin menanjak dan memang kondisi Jalan salib di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya perjalanan Yesus menuju Golgota semakin menanjak, perhentian semakin besar, jalannya semakin menanjak, perhentian ketujuh Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Yesus jatuh kedua kalinya karena memang jalannya sudah mulai menanjak, tenaganya yang tersisa pun mulai tidak memampukan dia untuk apa memikul salib Yesus. Kemanusiaannya sungguh terbatas, tetapi kealahannya yang memampukan dia untuk terus di jalan salib ini. Perhentian kesembilan Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Di sini kita tinggal di perhentian kesembilan Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Ah, dalam beberapa perhentian lagi kita akan menemukan perhentian ke-12, di situlah Yesus wafat dan ada tiga salib yang berada di tempat itu. Sekarang kita menempuh jalan mendaki menuju ke sana. Saat ini kita berada di perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Di sini tidak hanya ada salib Yesus, tetapi ada dua salib di sebelah kiri dan kanan Yesus. Orang-orang penjahat yang bertobat, yang lainnya masih saja ngomel sama Yesus. Inilah perjalanan hidup kita. Apakah kita masih menolak salib? Ataukah kita berdoa seperti seorang penjahat yang bertobat yang mohon kepada Yesus untuk juga mengasihkaninya. Ini sudah berada di puncak bukit Bunda Maria pelindung segala bangsa. Di puncak ternyata ada Yesus, di kaki salib ada gua Maria yang ada di bawah. Jadi, sungguh dari korelasi teologis sangat luar biasa, dari Maria kita bernapak menampaki jalan salib untuk bisa bertemu dengan Yesus yang dimuliakan di salib dan akhirnya dibangkitkan pada hari ketiga. Dan itulah sumber penebusan bagi dosa-dosa kita, itu sebuah ungkapan kerahiman dan belas kasih Allah yang tak terbantahkan lagi. Bila Yesus yang bersemayam, dia berada di bilik kening ini, tempat kami akan bisa penutupnya. maka kamu akan diberi carilah maka kamu akan mendapat ketuklah maka kamu akan dibukakan pintu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Amin saudara-saudara umat beriman dimanapun ada berada melalui virtual tour ini kami memperkenalkan buah Maria Bunda segala bangsa dan pada dalam perayaan Ektaris ini menandakan bahwa kami menutup rangkaian virtual tour untuk memperkenalkan Bunda Maria segala bangsa di Juni ini kepada sobat-sobat saudara -sobat, saudara, umat beriman dimanapun Anda berada saat ini kami merayakan bisa untuk menutup rangkaian virtual tour ini kita berdoa bersiara kita untuk meminta sesuatu kepada Yesus melalui Bunda Maria dan kesempatan ini kami melakukan virtual tour untuk menunjukkan kepada kita melalui Maria kita bisa berdoa kepada Yesus untuk mendapatkan rahmat yang kita harapkan. Di mana-mana pun Anda berada, silakan datang bersiaran ke buah Bunda Maria pintu segala bangsa, karena di buah ini Anda akan menyampaikan puar permohonan kepada Kristus melalui Bunda yang sungguh dengankan doa. setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, setiap orang, orang yang mengetuk akan diubahkan. Gitu. Marilah, marilah kita berdoa tiga kali selama Maria ya, untuk mengakhiri virtual tour, untuk memperkenalkan dan juga memberikan tempat baru, memperkenalkan tempat baru, tempat siara baru kepada umat dimanapun mereka berada, agar tempat ini menjadi pilihan bagi siapapun untuk ingin menyampaikan doa-doanya kepada Kristus melalui Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus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 dan pujia bagi Tuhan Yesus Santa Maria Bunda Allah doa kenal kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati marilah berdoa Allah sumber segala rahmat membantu menjumpai kami dalam perjumpaan kudus Yesus Kristus Putra kami juga berdoa kepada Yesus Kristus Putra mulai Bunda mu yang suci Bunda pelindung segala bangsa di Tuhan Maria berhijung ini. Semoga karena doa-doa kami, rahmat-rahmatmu yang menginginkan kami peroleh dari Kristus Putra, dapat kami peroleh melalui Bunda Maria yang menjadi pengantara rahmat dan bertepung dalam doa dan karya. Semoga kami pun mampu meraih rahmat yang kami harapkan melalui Kristus Tuhan dan mengantara kami, yang bersatu dengan Deku Tuhan dan Roh Kudus, Alas panjang segala masa Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian, keluarga Anda semua, dimanapun mereka berada dan segala usaha pekerjaan Anda semua, selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini saya mengakhiri dan penutupan virtual tour untuk doa Maria Bunda Penuskar Bangsa sudah selesai. So, so, kita, Allah. mari kita pergi kita diutus. Amin.